Oke, jumpa lagi bersama saya Doni dan kita masih lanjut ya uh, di part selanjutnya dari nttprof.go.id di uh, tab tentang NTT ya. Kali ini kita masih melanjutkan di pembahasan yang uh, sebelumnya tentang sejarah dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oke, nah sebelumnya kita membahas tentang sejarah dari tahun 1900 sampai dengan 1942 dan di video kali ini di Part yang berikutnya kita akan bahas dari 1942 sampai dengan 1945 Nah sekali lagi ya untuk teman-teman semuanya yang uh, nonton Ya mungkin bisa melakukan sambil melakukan aktivitas lainnya Karena uh, saya akan baca juga ya Bacanya lurus-lurus sambil kita uh, menerangkan sedikit ya Kalau ada yang kita bahas Jadi uh, mungkin untuk teman-teman semuanya bisa sambil melakukan aktivitas lainnya ya Oke kita mulai dari tahun 1942 sampai dengan 1945 Di zaman pendudukan Jepang ya teman-teman nah, ini sudah tertulis ada 1942 sampai dengan 1945 Oke kita mulai ya teman-teman Nah ini pada tanggal 8 Maret 1942 Komando Angkatan Perang Belanda di Indonesia Menyerah tanpa syarat kepada Jepang dan dengan demikian secara resmi Jepang menggantikan Belanda sebagai pemegang kekuasaan di Indonesia. Dan untuk Indonesia bagian timur termasuk wilayah Indonesia dan bagian timur wilayah NTT berada di bawah kekuasaan angkatan laut Jepang atau yang disebut dengan Kaigun. Ini yang berkedudukan di Makassar. Dan adapun dalam rangka menjalankan pemerintahan di daerah yang diduduki oleh Kaigun atau angkatan laut Jepang ini uh, dalam menyusun pemerintahannya untuk wilayah Indonesia bagian timur dikepalai oleh uh, Minsefu yang berkedudukan di Makassar dan di bawah Minsefu adalah Minseibu yang untuk daerah Nusa Tenggara Timur termasuk ke dalam Sejo Sundasu atau Sunda Kecil yang berada di bawah pimpinan Minsefu Cokan yang berkedudukan di Singaraja. Oke, okay. nah ini di paragraf pertama ya teman-teman kita sudah tahu bahwa pada tanggal 8 Maret 1942 Uh, Komando Angkatan Laut Perang Belanda di Indonesia Menyerah tanpa syarat kepada Jepang Wah ternyata seperti itu ya Teman-teman semuanya Oke kita lanjut samping samping Bucokan Terdapat Dewan Perwakilan Rakyat Yang disebut dengan Shio Sunda Sukayin Dan Dewan ini juga berpusat di Singaraja Dan diantaranya Anggota Dewan ini berasal dari Nusa Tenggara Timur Adalah Raja Amarasi Haak Koroh dan Ih Doko. Ya mohon maaf ya kalau ada salah pengucapan. Kemudian untuk pemerintahan di daerah-daerah nampaknya tidak banyak mengalami perubahan, hanya istilah-istilahnya saja yang dirubah. Ya istilahnya ya mungkin dari Belanda kemudian uh, menyerahkan ke Jepang ya mungkin perubahan dari nama-nama itu ya atau istilah-istilahnya. Dan bekas wilayah Afdeling dirubah menjadi Ken. Dan di NTT ada tiga ken, yakni Timor Ken, Flores Ken, dan juga Sumba Ken. Ken ini masing-masing dikepalai oleh Ken Kanrikan Rikan Sedangkan tiap ken terdiri dari beberapa Bun Ken. Ya ini Bun Ken ini sama dengan wilayah onder wilayah onder Afdeling yang dikepalai dengan Bun Ken Karikan. Dan di bawah wilayah Bunken adalah sop raja-sop raja yang dikepalai oleh raja-raja. Dan pemerintahan sop raja ke bawah sampai ke rakyat tidak mengalami perubahan. Oke, okay, nah ini tadi ya uh, di zaman kependudukan Jepang. Setelah Jepang menyerahkan uh, menyerah tanpa syarat kepada... Uh, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang ya. Uh, mungkin dari yang kita baca tadi, mungkin dari perubahan... Istilah-istilah uh, dari istilah Belanda ke istilah Jepang ya Dimana kekuasaan atau angkatan laut Jepang saja disebut dengan Kaigun ya Ini kedudukannya di Makassar Kemudian tadi juga uh, Ini ya uh, Minsefu Fucokan juga Ini berdudukan di Singaraja Oke okay, menarik sekali ya pembahasan di kali ini jadi tahu ya Setelah tahun 1942 sampai dengan 1945 Ya inilah yang terjadi di Nusa Tenggara Timur Oke okay, nah kita akan lanjut uh, di video selanjutnya ya Di tahun 1945 sampai dengan 1975 Oke okay, itu tadi ya teman-teman semuanya uh, Part yang berikutnya dari pembahasan ini ya dari sejarah uh, Nusa Tenggara Timur ini dan kita akan lanjutkan dengan part selanjutnya di tahun 1945 sampai dengan 1975. Jadi jangan lupa juga ya untuk nonton video-video saya sebelumnya. Ada juga konten Mari TT ya. Jadi untuk teman-teman semuanya sampai di sini dulu ya videonya. Bye bye. <tuh>